Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang kami cintai Kita sudah tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan ampunan Pintu rahmat dan ampunan dibuka selebar-lebarnya di bulan Ramadan ini namun ada beberapa hal yang bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ataupun di waktu mulia yang lain. Beberapa hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya di dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramadhaniyah, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah yaitu. Pertama, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, adalah orang yang suka bermusuhan. Dan yang keempat adalah orang yang gemar minum hamar, baik berupa minuman yang memabukkan atau narkotika. Maka sebelum memasuki bulan Ramadan, sebaiknya empat hal tersebut di atas kita perbaiki, agar kita yang selalu berlumuran dosa, mendapatkan ampunan dari yang maha pengampun mudah-mudahan kita serta keluarga kita dijauhkan dari hal-hal tersebut dan tidaklah kita melewati Ramadan kecuali kita termasuk orang-orang yang telah diampuni bi'ssawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh